Oke, teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir. Kita bongkar dulu, teman-teman. Wow, mobil truk mantul! Mobil pemadam kebakaran Mantap Mobil bus Mantul Kita langsung bersihkan jadi bersih. Kita bongkar lagi, teman-teman. Loader. Mantul. clip. Mantap, mobil monster keren! Kita langsung bersihkan, jadi bersih mantul. Mobil keren Mantap Mobil beko Mantul, mobil molen kita langsung bersihkan. Mantul! mobil balap keren mobil bok kontainer panjang sekali teman-teman kita langsung bersihkan. Kita bongkar lagi, teman-teman. Wow, mobil bus Tayo! Lani, halo! Hah? Hai, Gani! Kenapa kau masih di kota? Warna merah mantul! bulldozer mantap mobil beko mantul kita langsung bersihkan jadi bersih mantul wow lightning McQueen keren wow mobil militer roket mantap kita langsung bersihkan mantul keren wow mobil traktor mantap, salender, bulldozer. mantul kita langsung bersihkan mantul mobil pemadam kebakaran Mobil kebersihan mantul, mobil tanki keren sekali, teman-teman kita langsung bersihkan tinggal satu lagi teman-teman kita langsung bongkar bongkar bongkar bongkar. wow mobil molen mantul Mobil truk Maknyos Kita langsung bersihkan Jadi bersih Bersih Teman-teman Bagus-bagus Mantul Trutul-tul-tul-tul trutul.